Baiklah bersama-sama kalian berada Untuk kabar terbaru di malam hari ini Akhirnya kita mendapatkan Cidukan vitamin manja Dari idola kesayangan kita Persahabat ya Malam ini Lesti dan Bilar Lagi karaokean orang Persahabat ya bersama Tim Leslar Di lari entertainment lainnya masya Allah. Akhirnya kita mendapatkan Cidukan vitamin bahagia di malam minggu Persahabat ya idola kesayangan kita Ini lagi karaoke bareng Manjat dan tentu cut banget persahabat ya. Soal kualitas suara, jangan ditayangkan lagi. Tentu ini adalah kesenangan kita juaranya persahabat ya. Ini langsung dari Bang Adlin yang jadi pos kembali oleh Agung Family ke leslar 23. Ada kalimat caption yang dituliskan tumben banget seorang Bang Adlin rambe memberikan vitamin buat Leslar Lovers. Thank you Bang Adlin vitaminnya, masya Allah banyak bersahabat ya. Yeah. Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan, respon yang diberikan dari para fans sejati. Ya ini dari Agung Instagram. Saniyah SGL mengatakan. Kita malam mingguan dong, semoga mata lagi live, amin. Mudah-mudahan saja persahabat yang ada live di malam minggu ini langsung dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana persahabat ya, tetap bantengkan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dan judul fiturin baru langsung dari idola kita, Lesti dan Rizky Pilar. Nah, ini informasi ini malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar kami mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh